kembali lagi bersama saya mantolim air conditioner oke okay, teman-teman terima kasih support teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai sekarang ini ya teman-teman ya uh, semoga teman-teman uh, dalam keadaan sehat dan semua urusan uh, rezeki uh, teman-teman berjalan dengan lancarnya Oke okay, teman-teman pada video kali ini kita mau membahas tentang remote AC teman-teman ya, ya. remote adalah salah satu eh uh, Alat yang berperan penting untuk pengguna AC, teman-teman. Ya jika uh, remote AC rusak, maka uh, akan susah untuk kita setting AC-nya sesuai dengan keinginan, keinginan kita, ya teman-teman. Nah, teman-teman uh, bisa menyimak untuk video kali ini, uh, bagi pengguna AC, jangan khawatir, ya teman-teman eh uh, jika remote AC kita rusak teman-teman jangan panik ya nah, karena walaupun remote AC sangat berfungsi besar ya kalau sudah rusak kita juga tidak bisa uh, ngapa-ngapain ya tapi kita masih ada solusinya teman-teman di sini kita akan berbagi bagaimana cara untuk memberikan solusi itu. nah bagi teman-teman yang mempunyai HP Android, teman-teman jangan khawatir. Kita bisa setting uh, HP kita menjadi remote AC, ya, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, uh, mari kita mulai saja, ya, teman-teman. Jangan di skip, ya, teman-teman, supaya lebih jelas uh, menerimanya, ya, teman-teman. HP yang kita, HP Android yang kita gunakan adalah HP Xiaomi Redmi 4A, ya, teman-teman teman-teman kita langsung ke aplikasinya lalu kita klik saja tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman di atas sebelah kiri ujung ada tanda tambahkan remote ke... ya teman-teman lalu kita klik dan tampilannya tampilan selanjutnya seperti ini teman-teman kita pilih saja remote apa yang akan kita setting ya teman-teman. Kalau AC kita klik tekan AC ya teman-teman. Tekan AC. Setelah itu kita akan diarahkan ke. Setiap uh, ini merek AC-nya, teman-teman. Jadi, kita pilih saja merek AC yang akan kita setting, ya, teman-teman. Ya. Uh, itu tergantung dari uh, merek AC-nya, teman-teman. Ya, kita pilih aja uh, AC apa yang akan kita setting uh, sesuai dengan tipe AC-nya lalu kita pilih kita tekan mereknya dan tampilan selanjutnya seperti ini ya teman-teman kita tekan pada tombol yang warna birunya teman-teman kita arahkan ke AC kita tahan tombol birunya itu tombol on offnya teman-temannya untuk uh, supaya uh, ini uh, hp-nya ini berfungsi ke AC teman-teman kita tekan sampai di AC nya berbunyi ya teman-teman setelah berbunyi nah, maka uh, semua apa AC nya sudah terkonek ya teman-temannya setelah itu kita akan diarahkan untuk uh, apakah perangkat merespon atau tidak jika merespon kita uh, tekan saja ya atau jika belum Ya, kita tekan tidak, ya teman-teman. Di sini kita tekan ya karena. Uh, HP nya sudah berfungsi ke, uh, apa, ke AC nya teman teman ya lalu kita coba nonaktifkan AC nya melalui HP kita apakah berfungsi atau tidak jika berfungsi maka perangkat yang telah dimatikan uh, berarti kita uh, akan tekan iya jika berfungsi ya, teman teman ya dan setelah itu kita akan simpan save save uh, apa perangkat yang sudah terkunci ya teman-teman sudah terkonek lalu kita akan tekan yang tulisan berhasil dipasangkan ya teman-temannya bagi teman-teman yang HP Androidnya tidak ada aplikasi ini maka teman-teman harus mendownload ya teman-temannya Download di PlayStore, uh, Play ya teman-teman, untuk mendapatkan aplikasi ini, ya teman-teman. Ya. Nah, pada tampilan berikutnya, berarti uh, di apa di HP-nya itu berhasil memasang uh, apa remote AC yang bisa difungsikan, ya teman-teman. Ya. Nah, lalu kita akan coba aktifkan kita lihat itu dari tampilan uh, settingan dari temperatur fan indoor uh, kecepatan fan indoor nah itu temperaturnya teman-teman tinggal kita atur dari uh, apa, plus minusnya teman-teman ya temperatur terserah di uh, diatur itu uh, maunya berapa ya teman-teman lalu uh, swing AC nya itu terserah swing AC nya Uh, arahnya mau bergoyang, uh, otomatis atau uh, manual, berhenti sendiri. Uh, berhenti ya, teman temannya itu terserah. Nah, itu dari settingan untuk AC. Itu selanjutnya, itu terserah teman-teman mau aturnya bagaimana. Ya, teman temannya yang penting dari HP-nya itu sudah terkonek ke AC-nya. Itu, teman-teman, sudah berfungsi, ya, teman-teman. Oke teman-teman semoga saja video ini bermanfaat Berguna untuk semua uh, orang yang membutuhkan ya teman-teman nah, Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini Dan aktifkan juga loncengnya ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Yang, mu yang mungkin lebih bermanfaat lagi Untuk teman-teman uh, pengguna AC ya teman-teman Selalu dukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.